Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Perkenalkan, nama saya Sumi Arsi. Saya kelas dari 11 IPS 2 Saya diberi tugas oleh Bapak Piki Ronald Dengan 4 materi tentang perpajakan Nah, yang pertama Saya akan menjelaskan tentang pengertian pajak Pajak adalah penerimaan negara yang paling besar Yang kedua ada jenis pajak Jenis pajak yang pertama ada Pajak penghasilan Pajak pertambahan nilai Pajak Pajak penjualan atas barang mewah, biaya matrai, pajak bumi dan bangunan Yang kedua fungsi pajak Yang pertama yaitu fungsi anggaran Fungsi anggaran yaitu untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran negara Yang kedua fungsi mengatur Yaitu untuk mengatur pertumbuhan ekonomi melalui kebijakan pajak Yang ketiga fungsi stabilitas yaitu menjalankan kebijakan yang berhubungan dengan stabilitas harga sehingga inflasi dapat dikendalikan nah. yaitu, yang keempat fungsi retribusi yaitu fungsi retribusi pendapatan yaitu untuk membiayai semua kepentingan umum nah yang keempat ada manfaat pajak yaitu ada tiga ada membiayai pengeluaran negara membiayai pengeluaran produktif membiayai Terakhir ada membiayai pengeluaran yang bersifat lab, duiting dan berproduktif. Mungkin inilah yang saya dapat sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.